Pagi enggan kembali menungguku untuk berbalik seakan ku tak mampu sendiri. Indah hari hariku, tapi takkan seperti dulu saat engkau di sini, temani hatiku yang sepi bagi engkau kembali. seakan ku tak mampu sendiri Coba dengarkan aku ku kan selalu ada untukmu walau kini ku tak